Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Inna lil muttaqin mafaza Hadaiq wa a'naaba Wa kawaib a'traaba Wa kahsa ndihaqa La fiha wala Jaza'an min Rabbika ato'an hesabah Rabbis semawadi wal-arudi Wa ma'ayna Umar Rahman Wa ma'ayna Umar Rahman La yamlikoon minuh hitabah Yau ma wal mala'ikatu tushaffal la yatakallamun la yatakallamuna illa man azin lahu arrahman wa qala sawaba zalikal yawmul haqq fa ma syaa attakhadainaa maaba Inna anzarnaakum azaban ghoriba yauma yuzuru al mar'u ma qaddamat yadaahu wa yaqulu al ya laitanee kuntu turaba sadaqa allahul azim assalamu alaikum L'équipe uh de -huh. uh -huh. ya, ya, ya.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 Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil wa wa wa al, para hadirin dan jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati, dijaga dan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita yang telah kita mulai Pada pertemuan sebelumnya Yaitu kajian yang membahas tentang Sirah Nabawiyah Atau kisah perjalanan baginda Rasulullah Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum diutusnya Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Betul enggak? Sekarang kita akan melanjutkan kisah kita yaitu detik-detik lahirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an sebelum Rasulullah wasallam muncul lahir di muka bumi ini maka pada saat itu terjadi peristiwa kejadian yang sangat luar biasa di kota Mekah apa saja peristiwa yang luar biasa tersebut banyak diantaranya adalah air zam zam pernah denger ini Pak Bungi? air zam zam Air zam itu, masya Allah ya, air terbaik di muka bumi ini. Enggak ada yang mengalahkan. Jadi dari kualitasnya, khasiatnya itu nomor satu Enggak ada satu pun yang bisa menandinginya dari jenis-jenis air yang lain. Enggak ada. Bahkan yang sakit itu, insya Allah bisa sembuh dengan perantara air zam -zang yang sebelumnya susah menghafal Quran, insya Allah dan air zam-zam diniatkan dan berdoa kepada Allah akan dimudahkan hafal Quran. Yang sebelumnya susah sekali paham agama dan air zam-zam diniatkan bisa paham agama, dimudahkan oleh Allah. Jadi zam-zam ini airnya luar biasa, luar biasa. Dan anehnya di sana itu nggak pernah habis Pak Fu. Pokoknya hal-hal menakjubkan masih ingat oh, buatan pertama kali yang menjadi sebab keluarnya air zam-zam siapa geng nabi ismail alaihi salam. deh nabi ismail alaihi salam. udah kisahnya terkenal ya jadi dulu itu arab saudi itu arab saudi ya bahasa kita lah udah dunia arab lah ya kota mekah bahasa itu mekah dulu gak ada penghuninya pak bu buatan enten makanya Nabi Ibrahim berimanisalam ketika memiliki Nabi Ismail ini masih kecil, ya ada ini ya, sedikit masalah dalam masalah rumah tangga, karena isinya dua wajar, satu cemburu masalah perempuan lah. Akhirnya sama Allah disuruh coba bawa hajar dan anakmu Ismail ke sini kota Mekah itu. Dulu nggak ada, nggak ada kehidupan sama sekali orang nggak ada apa namanya air gak ada nggak ada sama sekali kehidupan kalau di sini itu kayak bahasa kita ya orang Indonesia itu di hutan belantara kayak di sana enggak ada hutan bu padam pasir yang gak ada sama sekali kehidupan Nabi Sma eh, Nabi bawa jajar dan Ismail ke kota Mekah dari Palestine sampai di sana di sebuah pohon besar taruh di situ di ya minuman satu botol lah bahasa kita uh, ada sedikit kurma Terus tiba-tiba Ibrahim nggak ngomong apa-apapun, langsung dia membalik arah mau pulang. Hajar ini istrinya itu nggak tahu juga ngapain saya dibawa ke sini. Dia cuma saya seorang istri ya, saya nurut aja suami saya. Dan Ibrahim pun bingung juga sebenarnya nanti istri sama anak saya itu gimana ya. Tapi Ibrahim nggak ada pikiran seperti itu karena ini perintah Allah. Akhirnya ketika Ibrahim mau pergi, Hajar ini Ibrahim. Bapak, itu kan? Kenapa jenengan tinggalkan saya dan anakmu di sini? Gak ada kehidupan sama sekali, gak ada air. Cuma hajar sampai tok pak, bu. Gak ada satu pun orang di situ. Gak ada internet lagi. Waduh, bingung lah. Terus dia diam, Ibrahim. Tanya lagi Ibrahim, kenapa? Diam. Terus hajar bilang, Ibrahim, apakah ini perintah Allah kepadamu? Berumur menjawab, iya. Ketika Hajar mendengarkan iya dari Ibrahim Oke okay, kalau begitu insyaallah Allah tidak akan melantarkan kita Ibrahim pergi ke Palestina, Tinggal Hajar dan Ismail saja Singkat cerita Singkat cerita lah ya Ismail itu besar nah, Tadi intinya udah punya Udah tahu cerita lagi? Atau mau dikisahkan lagi? Nggak perlu ya? Hah? Perlu? bu Oh perlu yaudah jadi, ketika udah tinggal, ya, sama Ismail ini, ya, makan kurma, terus haus, minum air, dong, sedikit, Pak, Bu, cuma satu botol, aku kecil lagi, mungkin bahasa kitanya, habis sama habis. Ketika orang menyusui, habis, nutrisi yang dia makan, kira-kira air susunya habis sama habis, Ismail nangis, nangis, gak keluar air susunya, harinya apa? Uh atau Ismail juga nangis karena kahusan air mungkin pas saat itu nggak lagi nggak menyusui juga Udah mungkin udah dua tahunan itulah pokoknya intinya ala kuliah Ismail itu pas itu ya masih kecil dia belum bisa apa-apa gitu dan dia kahusan air udah habis lalu hajar ini dia lari ke ada namanya bukit-bukit itu kayak gunung kecil lari sini namanya bukit Sofa di situ Tujuannya untuk apa? Bok ya lihat di bawah ada rombongan orang Atau ada sungai Diteropong, kayak diteropong ini itu kan Waduh, gak ada sungai sama sekali Ya, ada orang, gak ada ada orang, gak ada orang, gak Gak ada sama sekali Terus dia turun Dia naik ke bukit yang lain namanya Bukit Marwah Dilihat gak ada Karena anaknya nangis kan cemas ibu ibungnya Balik lagi ke Sokol nggak gak ada Balik lagi, balik lagi, balik lagi Sampai dia mendengarkan kok ada kayak pancaran air itu. Eh, siapa itu? Siapa itu? Ternyata ketika dia melihat ke arah suara itu, ternyata Pak, ini versi kisah. Agak berbeda dengan apa yang kita ketahui yang, yang zaman dulu itu. Ternyata dia melihat Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ini menghentakkan kakinya, atau sayapnya sampai keluar airnya. Ketika alir itu, ternyata air Zam-Zam itu. Air Zam-Zam itu, dan Nabi ya, malaikat Jibril pun mengatakan, Allah tidak akan melantarkan kalian, perlakannya seperti itu." Singkat ceritanya lah ya, singkat cerita, air Zam-Zam Itu airnya bisa hidup dia sama Ismail Alaihissalam di situ karena apa sumber kehidupan yang pertama itu apa air? Rambutannya air. Dan di Arab itu kalau ada air itu luar biasa, nah, jadi dia bisa hidup. Lama-lama-lama-lama, tiba tiba ada sebuah rombongan kabilah, memang kabilah curcumin dari Yaman. Dia kok melihat dong, kok di sana ada burung ya, kayak nih, burung apa muter-muter kayak gini lah. Itu tandanya pasti ada apanya ada air mata air. Mereka bilang pasti di sana ada air, ayo kita lihat. Pas dicek benar ada air. Mereka izin kepada Hajar boleh nggak kita Numpang hidup di sini, jadi mereka itu sangat menghargai air itu. Kalau kita di sini air dibuang-buang, repot Kata Hajar, ya, enggak apa-apa, yang penting hak airnya bukan untuk kalian ya, yaudah, gak apa -apa, ya udah, enggak yang bisa hidup. Akhirnya mereka hiduplah di situ, bani Jurhum. Udah lama-lama-lama hidup bareng-bareng, Ismail besar, besar, besar. Akhirnya mendengarlah Ismail dengan putri suku Jurhum itu, nikah. Oke. Okay. Punya keturunan bukan? punya keturunan. Uju, uju, uju, uju. Singkat ceritanya, Ismail meninggal dunia. Ini meninggal dunia, jadilah kota Arab itu sekarang. Negara Arab. ada muka, ada banyak lama-lama. Jadi, Arizam kan itu sangat luar biasa. Kalau di sana, Bu, kalau di sini mungkin kayak apa ya? Yang pegang apa sih di sini? Apa yang luar biasa di Indonesia? Apa itu? Ada enggak? Jadi, di sana itu ada orang yang pawangnya harus pegang. Ismail dulu kan, terus bawahnya anaknya-anaknya, sampai dipegang sama suku jurhum suku jurhum ini yang megang kekuasaan zam Ya, sambil besar negara Arab, tiba-tiba berkodrullah -tiba lama, lama, lama lama, lama, lama, ternyata jurhum itu zolim, dia zolim dia melakukan kezoliman di sana di sini, di sana, di sini Ya, sampai di Ka'bah pun mereka, dan kaidah di sana itu, kalau ada yang zolim di sana harus diusir dari negara e, Arab. Tapi nggak ada yang berani ngusir jurhum kan karena besar. Tiba-tiba ada dua suku, ya masing-masing ber apa namanya sepakat. Ini jurhum ini bahaya ini, kalau nggak diusir ini bahaya sebenarnya terus. Ya. sampai-sampai Pak kezoliman mereka menyebabkan pada saat itu air zam-zam itu sempat kering, nggak keluar lagi karena kezoliman mereka akibat itu. Akhirnya dua suku ini menyerang Jurhum. Jurhum akhirnya kalah. Ketika kalah terusirlah mereka. Sana pergi ke Arab eh dari Arab sana pergi keluar keluar. Pas mereka mau pergi ke Yaman balik mengumai dewek, gitu kan. Mereka itu pinter. Tiba-tiba ke daerah zam-zam itu diuruk pak diuruk, diuruk, diuruk, diuruk, diuruk apa? biar gak ada satupun yang tahu ini pusatnya zam-zam, diuruk, diuruk, diuruk, diuruk sampai akhirnya kena angin, kena ini, kena ini sampai rata pak, dan gak ada satupun yang mengetahuinya kalau ada sumber matahari zam-zam lagi oh itu bertahun-tahun lama banget lama banget, itu bertahun-tahun abad-abad-abad-abad sampai di zamannya kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib Abdul Muttalib ini dia ketuanya yang pegang Ka'bah itu beliau, yang pawangnya. Jadi ketua Quraisy lah ibaratnya pembesar itu. Zaman itu belum ada zam-zam, belum ketahuan maksudnya, belum ketahuan. Jadi cuman dulu itu karena akibat apa diuruk sama orang Jurhum tadi suku Jurhum. Tiba-tiba ya. Abdul Mutalib ini, ya kalau kita presiden adalah lah, terhormat umum. dia itu tidur di Hijri Ismail, Hijri Ismail itu ada apa punggi pak ya kita sekarang bayangkan dulu lah, mudah-mudahan nanti kita bisa haji dan umroh amin ya robbal alamin, jadi misalnya ini kak Bani ya kan di sininya ada kayak ya kayak pagar di kita, bukan pagar sebenarnya ya, kayak gini lah ini Hijri Ismail namanya, Hijri Ismail Bulu itu, pas itu ada pernah tidur siang Kalau kita lah, ya tidur-tiduran Kalau kita di masjid ya, Bulu turun di uh, Hijri Ismail tadi Pas tidur, tiba-tiba dia bermimpi Di sini ada kisahnya tuh Di sini ada kisahnya, tak urutkan Dia bermimpi ketemu ada Orang yang bersuara Dia memerintahkan Weh Galilah Toibah to Disuruh menggali Toibah Nanti malam itu nggak tahu, toibah itu apa? Gitu. Toi itu. Toibah artinya sesuatu yang baik. Toibah pak. Tuh. Tapi yang dimaksud yang baik itu apa maksudnya? Saya nggak tahu itu. Toibah itu apa? Berarti langsung pergi dia. Terkaget. <tuh> apa ya toibah? Ya, gak kepikiran. Hari setelahnya tidur lagi di tempat yang sama. Hidris main. Dia bermimpi lagi, bermimpi lagi, ketemu orang yang sama, ketemu orang yang sama. Dia memberitakan apa? Sekarang tadi toibah, sekarang Galilah Barroh Barroh itu sesuatu Yang memiliki kebaikan yang sangat banyak Itu Barroh Dia bilang Barroh itu apa Terus pergi lagi orangnya Dia kaget lagi bangun Hari ketiganya tidur lagi Di Ijir Ismail ya? Tidur lagi Pas tidur bermimpi yang sama Dia bilang Galilah Al-Madnunah Al-Madnunah Apa itu Al-Madnunah? Al-Madnunah itu artinya Sesuatu yang sangat berharga Kalau kita kaya berlian itu, berharga sekali Pokoknya kalau kita punya, miliki pasti Boroh-boroh pengen diminta Dipinjam aja nggak boleh, misalnya berharganya dalilah Madnunah Terus dia bilang Madnunah itu apa? Terus pergi lagi orangnya Setelahnya lagi, tidur lagi Di tempat yang sama dia mengatakan galilah zam-zam dia mengatakan zam-zam itu apa gak tahu, zam-zam itu apa kan gak tahu dia terus dia mengatakan zam-zam itu air yang tidak akan berhenti pasti akan mengalir terus walaupun diambil sama sejuta orang liaran gak akan berhenti pak gak akan habis dia akan selalu melimpah terus meluap terus Gak akan berhenti sama sekali, dan air tersebut nanti itu akan bisa memberikan air kepada jamaah haji yang jumlahnya sangat banyak. Dikatakan di situ, di mimpi terus air tersebut sumbernya terletak antara kotoran dan darah, kotoran dan darah, dan juga terletak di apa namanya tempat yang mana itu di situ banyak burung-burung gagak yang apa namanya apa nih kakinya kakinya ya kaki burung gagak itu ada putih putihnya warna putih terus dia langsung mimpi dia langsung mimpi langsung bangun oh disuruh nyari zam, zam letaknya antara kotoran dan darah terus apa namanya ada burung gagaknya hanya dia langsung bawa anaknya namanya al haris al haris bin abdul Muttalib pada saat itu dia hanya punya anak itu aja ayo haris Sambil bawa pacul, kalau kita Sambil pacul Dicari tempatnya, ternyata ketemu, Ada, apa namanya Ada burung gagak di situ Ada ininya, persis kan, dimimpi, persis Ini digali, terus Digali long padang pasir digali Kira-kira orang yang melihat Aneh kamu buatan Abus Musayib, apa kowe Kurang gawean Tapi enggak ini terus Terus, terus, terus, terus, terus Anaknya ini bagian ngawali nih gitu kan. Takut apa ada yang menghalangi orang-orang kurir yang lain. Nah, akhirnya sampai dikali terus, terus, terus, terus sampai tibalah saatnya pada finish final muncullah air. Ketika muncul air, Allahuakbar akbar langsung takbir dia. Pas dia takbir, orang-orang kurir deh. Ini ya udah sukses kayaknya. Coba kita lihat tuh, ternyata air, air itu sumber mata yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang Arab ah, di sana itu air, masya Allah, luar biasa. Sehingga orang-orang Quraisy ini, mereka mengatakan kepada apa namanya Abdul Muttalib wa Abdul Muttalib. Nah, saya bacakan, sesungguhnya ini itu sumur men moyang kita, yaitu Nabi Ismail alaihi salam, oke. Okay? Kita punya hak juga untuk ambil air tersebut. Nah. Maka ayo kita bareng-bareng. Nah. Kamu punya bagian, saya juga punya bagian dong, gitu loh. tadi nah. mengatakan apa? Enggak. Nah, ini nih khusus untuk saya, saya mimpi, saya ngali kok entenaknya saja versi kita itu kan. Saya yang dipilih untuk mendapatkan ini. Kalian enggak. Ini khusus untuk saya, untuk saya itu kan. Nah. Terus mereka mengatakan. Tuh apa uh, berbuat adil dong gitu kan? Uh, saya kalau enggak dikasih sama kamu, kita kalau enggak dikasih hak untuk ngambil air ini, maka kita akan apa namanya selalu mempermasalahimu, enggak akan meninggalkanmu seperti itu saja. Pasti kita akan bergerak gara terus. Itulah perang atau apa, intinya, gue rebutan terus. Ambon tadi mengatakan, "Oke, okay, kalau seperti itu ya udahlah, gini aja." Kamu pengennya kita diadili sama siapa deh tuh? Kita diadili sama siapa? Kita mau bawa ke siapa mahkamah uh, agung apa gimana itu? Teman-teman, oke, okay, yuk kita pergi ke seorang wanita yang dukun, dukun wanita. Teman-teman itu percaya sama dukun bu? Kira-kira di sini percaya nombotan sama dukun? Percaya nombotan? Percaya nombotan? No? Saya percaya dukun beranak sama dukun pijat, <tik> <tik> <tik> jangan sekali-kali percaya sama dukun bu, dukun yang aku-aku nanti tahun sekian sekian semua jangan percaya itu bohong, itu bohong, dukun itu suka bohong, dukun itu suka bohong, ya apalagi mengaku punya ilmu, wo ilmu bohong, bohong, jadi, <tik> jadi nggak usah percaya sama dukun-dukun itu perjalanan sama dukun yang tadi saya sebutkan dukun beranak sama dukun pijet top markot oke okay. lanjut kisahnya oke okay. ayo kita datang ke seorang dukun dia wanita, tapi dia ahli nah, daerahnya bukan di Mekah pak, di Syam Damaskus, jauh Namun, jauh banget dari Mekah ke Syam itu jauh sekali bu Pak, Beda negara hmm. Coba ngadanya demi apa? Demi merebutan Apa? Perebutan air Oke okay, ya, siap aja Akhirnya pergi kasih kasih Ayo, kita kumpulkan barang-barang Untuk safar Akhirnya Abdul Muttalib pergi sama Apa namanya, baninya Dari Bani Abdul Manaf dan setiap suku Dari orang-orang Quraisy mendatangkan Orang-orang perwakilan Ayo kita berangkat bareng, pakai ontak udah Berangkat-berangkat, laung dari Mekah ke Syam. Kan jauh, Pak Bunggi. Di tengah jalan, mereka itu melewati padang pasir yang sama sekali tandus, gak ada air sama sekali, gak ada kehidupan sama sekali. Ketika mereka kehausan, kan minum-minum ya, airnya habis, pas sudah habis kehausan, hampir mau mati, sekaratul maut udah menghampiri mereka, mereka minta sama orang-orang yang lain, suku-suku Quraisy yang lain, minta dong airnya dong, saya mau mati nih mereka bilang, nggak mau ya saya juga berada di tempat yang sama, kondisi yang sama nanti kalau saya kasih airnya saya mati dong gantian dong itu. gak mau saya, nggak mau akhirnya Abdul Mutalib termasuk yang kehabisan air, dan keluarga besarnya kehabisan air semuanya orang-orang kelas nggak mau kasih karena apa? takut kalau dikasih nanti mereka bisa mati juga udah pikirin lolo gue-gue dong gitu. akhirnya apa? Abdul Muttalib bermusyarah sama keluarga besarnya gimana nih Abdul gimana yang udah nggak ada air mereka nggak mau kasih kita lagi Jadi Abdul coba kasih ide dong kita nurut sama kamu deh Abdul Muttalib mengatakan oke okay, kalau seperti itu gini aja kita udah sadar nih kita mau mati semuanya kan kita satu rombongan kalau mati semuanya kita kayak bangkai semuanya ini, kira-kira malu buatan ketahuan mati apa kayak corona kemarin kayak gini aja daripada terjadi seperti itu kita masing-masing, yuk kita gali kuburan untuk dewek-dewek gitu, nanti, ini mampunya aja berapa meter, kalau ada satu yang nggak mampu dia mati, ya udah kita kubur dia di kuburannya kita gali, kita sembunyikan biar nggak ketang sama lain Terus yang lain misal mati kita urut lagi terus-terus sampai tinggal satu orang kan yang buruk. Kalau mati di atas muka bumi ini kan gak terlalu aib juga. Cuma satu orang mati, gak biasa, gak usah diviralkan gitu. Paham bu? Keren juga idemu Udah Daripada kita mati bondong-bondong gak enak juga kan sama orang lain. Gengsi dong gitu. Ini bahasa saya aja lah ya. Akhirnya mereka gali tuh. Bener. Gali bener-bener. Sampai bintang pinter kalau gini bukan solusi nih, ini tanpa masalah ini. Hanya bilang, sini, sini, sini, sini. Ini bukan solusi terbaik ini. Ini kita konyol kalau seperti ini. Hanya nunggu mati seperti itu. Udah gali, udah selesai 2 meter, tinggal mati ini bu. Nunggu sampai mati banget, udah mati gitu. Kan kayaknya nggak ada solusi sama sekali. ini aja Memang di sini ada sama sekali udah kita, Mbok. Kan kita berharap kepada lo mungkin jadi di negeri sana ya, Mbok, ada di ada air, ada sungai, ada kalen, gak apa-apa deh itu. Yuk kita bareng-bareng keluar gitu. Oh ya udah, yuk. Akhirnya jadi mereka itu pada patuh Pak sama Abdul Muthalib. Karena Abdul ini seorang yang sangat diistimewakan di Quraisy itu. Abdul Muthalib pemegang apa hak apa mas'ul tanggung jawab utama tentang Ka'bah. Akhirnya ya udah, mereka siap-siap mau pergi lagi. Siapa tahu nanti di perbatasan ada air untuk bisa melangsungkan kehidupan kembali. Pas mereka sudah naik, ontanya kalau kita udah ngendarin motornya, ada di starter itu kan, Giliran Abdul Mutolib mau nunggangin Mercedesnya, Chevroletnya itu kan. Pas sudah berdiri ontanya, tiba-tiba kakinya itu tanahnya meluarkan air Brr. ketika mulai itu Allah itu kan, bayangkan bu kita kehabisan air, kehausan mau mati rasanya, tiba-tiba ada -tiba air, tiba-tiba kita senang botan. senang banget Bila datang satu orang pengusaha, eh hey, kamu jangan minum ini ya, tak kasih duit 20 triliun kira-kira jenilan milih duitnya apa airnya airnya loh, saya mau mati gitu kan, jadi senang itu luar biasa Ketika Andrum Tolib, takbir karena saking senengnya itu, ngajak keluarga besar, ya, tang, tang, tang, ini ada airnya kita minum sampai haus, pokoknya. Minum sampai haus, mereka madai botol-botolnya, itu kan madai jeligennya, pokoknya sama yang encan sampai kehilangan, pokoknya stoknya harus banyak ini. BBM lagi naik, gitu. Udah selesai, mereka manggilin kabila-kabila Quraisy yang lain, yang tadi pelit itu bukan pelit sih wajar lah punggih. mau mati juga nah, akhirnya mereka juga ya udah ikut-ikutan udah habis bikin airnya airnya wadain, minum, sampai kenyang jelikin mereka udah full semuanya akhirnya mereka bilang kayak gini mutalib demi Allah ente yang menang dah, ini nih gak mungkin nih di tanah tandus seperti ini, padang pasir yang enggak ada kehidupan sama sekali, air sama sekali gak ada, ciri-cirinya nggak ada, kok bisa keluar dari bawah tungganganmu? Saya yakin, yang mengeluarkan air di sini, itu untukmu, itu adalah zat yang menggunakan air di Mekah untukmu juga. Nah sekarang kita topet deh nggak mau. Mempermasalahkan itu lagi, yaudah. Sekarang pulang, itu hak mudah. Air Zamzam itu, akhirnya apa? Gak jadi kedukun wanita. Alhamdulillah, akhirnya mereka pulang dengan bahagia, mereka pulang dengan senyawa apa? Tentram, sejahtera, damai. Akhirnya, air Zamzam itu jadi hak miliknya. Abdul polip, pemegang, atau penanggung jawab utama. itu masya Allah. Sampai sekarang, belum habis, Bu. Penergi dimimpikan, gak akan habis. Ya, punya akan melimpah dan bisa memberikan untuk jamaah haji yang sangat besar jumlahnya, jamaah haji itu sangat besar itu, sangat besar di Indonesia paling banyak itu jamaahnya di Indonesia, jadi kalau saya kadang uh, ke Mesir transit itu, kadang ketemu sama orang Indonesia, Asma Umroh itu banyak di Abu Dhabi itu, jadi Indonesia itu banyak banget, belum yang lain Malaysia, belum yang lain, itu Masya Allah dan itu gak habis-habis ya setiap orang itu bawa berapa jirikin itu bayangkan Berapa orang, berapa ratusan diboran, berapa juta orang, nggak habis-habis. Itu setiap hari loh diambilin, bu pak, bukan setahun sekali nggak setiap hari. Masya Allah. Ini salah satu mujizatnya, eh? eh, salah satu eh, hal yang sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan, ya kemudahan untuk bisa menziarahi Baitullah Robbal Alam. Isanya berapa menit lagi? Tau kecepatan bahasan Berapa menit lagi? 10 menit lagi Oke okay. Jadi ala kuliah hal, Ini salah satu keajaiban Yang luar biasa uh, Kejadian yang luar biasa Sebelum lahirnya Rasulullah S.A.W Jadi Ezem-zem eh, itu itu luar biasa menurut kita ah cuma iris tapi ya menurut kita kisah itu luar biasa sekali air itu Bu. <laughs> luar biasa apalagi sebenarnya ini punya keistamanya yang sangat luar biasa tadi ya nggak akan habis dan punya keutamaan banyak banget untuk yang kedua kisahnya dua janggih Pak Bungi dua aja gak usah banyak, banyak kisah kedua ini juga tenar juga kisah apa kisah tentang tentara gajah masih inget alam taro kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi fil alam yaja'al kayidahum fi tundir ala kulihal kisahnya singkatnya ini kisah cuma dulu ya tapi gak apa-apa, kita ulangi biar kita lebih kuat kisahnya dan kita mengulanginya pakai kitab jadi pakai ilmu nomboran ilmu, kisahnya bagaimana bu pak, kisahnya ini banyak mengisahkannya para ulama riwayatnya itu banyak sekali banyak sekali, para sejarah kisah singkatnya adalah dulu di Yaman di negara Yaman itu ada seorang raja gubernur lah yang raja raja ini dia agak sombong namanya Abroha Abroha Abroha kalau bahasa kita Abraha itu nah, kalau bahasa Arabnya pakai roh Abroha Abroha ini sebenarnya itu dia ya. Biasa aja sih, cuma heran aja. Kenapa sih setiap tahun warga saya orang-orang nyaman pada pergi ke Ka'bah ke Mekah? Ngapain di sana itu loh? Ada apa? Di sini bisa-bisa searching kan? Ngapain? Apa yang dilakukan jamaah ke Mekah Bisa searching di Google internet. Dulu nggak bisa. Ngapain mereka itu kan? Terus ketika dia cari info, ternyata mereka melakukan haji di Ka'bah oh berarti Ka'bah itu suatu yang luar biasa dong sampai dari Yaman pun ke sana dari sana, ke oh, seluruh penjuru dunia itu datang, demi untuk Ka'bah kalau seperti itu udahlah saya pengen membuat, apa namanya, istana tapi, dia orangnya Nasrani pak, tuh orang Nasrani orang Kristen, jadi Kristen itu tempat ibadahnya namanya apa? gereja, okay? gereja dia, udah saya bikin tempat ibadah, gereja yang sangat besar, melebihi besarnya Ka'bah. lebih indah, lebih cantik. Waduh, keren banget tuh. Dan yang lain, pintunya dari emas, ada yang dari perak, pondasinya dari kayu. Wah, pokoknya luar biasa. Luar biasa. Dicarikan arsitek yang luar biasa. Sampai benar dibangun apa bangunan gereja tersebut dinamakan dengan al qulayas al qulayas namanya. Kalau kita kan Ka'bah Kali ini Al-Ulayas, Al-Ulayas, gereja yang besar, sangat indah, mempesona bagaimana orang kalau lihat itu luar biasa. Dan lebih indah daripada Ka'bah dari segi keindahannya, dia berharap semua orang itu akan ke sini. Semua jamaah yang ke Ka'bah akan pindah haluan ke sini, untuk melihat keindahan ini. Ternyata Pak Bu, harapannya nggak sesuai apa yang dia inginkan. Orang sama dia, tetap ke kapua terus caranya dia iri gimana caranya membuat orang itu kesini, arinya apa dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah yang di Mekah itu, dan ada satu riwayat, orang Arab itu dengar, kalau ada raja di Yaman, namanya Braha, dia membuat gereja bangun yang besar, sangat indah, sangat cantik, untuk apa menghalau jamaah haji kepada gereja ini karena orang Arab ini ada satu orang Arab itu agak marah berani-beraninya dia ya itu kan ini dia ke Yaman buang hajat bu <guruh> buang hajat pak Buang hajat terus kotorannya ditempelin di ditem temboknya ketika kemudian itu tambah marah lagi abrahim ini oh, enggak pokoknya <tuh. tuh> benar-benar marah sekali akhirnya ayo kumpulkan tentaranya semua tentara dikumpulkan prajuritnya sangat besar dan biasanya mereka itu pakai tungan, ya biasa-biasa mereka apa? datangan dari Ethiopia, Habasyah dulu gajah-gajah yang sangat besar jadi orang Arab itu kalau lihat gajah udah takut Bu. gajah itu ya. kan sangat besar, udah takut tuh. karena di Arab gak ada gajah tapi oh, takut kalau kita itu kalau oh, sini udah kayak tank gitu. kalau musuh pakai tank kan udah wow takut lah pokoknya dikumpulkan prajuritnya pakai kendaraan gajah yang sangat besar hanya keluar dari Yaman Menuju Ka'bah, ingin apa? Menghancurkan Ka'bah tersebut Di Mekah Tiba-tiba di jalan itu Mereka melewati sebuah daerah Yang namanya Al-Khuz'am Karena namanya Khuz'am Di situ dia dihadang oleh Pembesarnya Namanya Nufail bin Habib Al-Khuz'ami Anufail bin Harbin ini pembesar daerah tersebut. Ketika tahu Abrah ini sama prajuritnya mau menghancurkan Ka'bah, mereka nggak terima. Eh, Ka'bah ini sesuatu yang sangat mulia, sangat agung, ini milik Tuhan. nggak boleh dihancurkan akhirnya lawan saya dulu. Kalau bisa ente melanggalkan saya, silakan toh. Maka hancurkan Ka'bah, akhirnya perang, Pak. Pas perang, namanya Tentara Gajah, menang, menang novel kalah, kalah sama tentaranya novel jadi tahanan tawanan, tawanan dibawa ke Mekah, jadi apa namanya petunjuk jalan petunjuk jalan, terus sampai singkat cerita lah ya, sampai singkat cerita sampai dia hampir sampai ke Mekah, ada namanya Al-Muhomas, daerah namanya Muhomas, ini deket banget tuh, deket sama Mekah deket sama Mekah di Muhomas ini, ya beliau sempat mengirimkan seorang untuk menemui pembesar orang-orang Mekah. Siapa sih rajin di sana? Temui dan sampaikan kepada dia bahasanya Abra sama tentarnya itu nggak pengen perang kesini. Nggak pengin perang kecuali kalian yang dahului loh ya. Kita nyapain ke sini cuma tujuannya menghancurkan Tok Kalau udah selesai visi kita, kita mau pulang lagi kembali. Kita nggak perang santai aja, tenang dong. Akhirnya orang ini datang ke pembesar Mekah yaitu Abdul Mutthalib ya, besarnya Abdul Mutthalib datang ke Abdul Mutthalib sampaikan pesan dari Abraha itu. Terus Abdul Mutthalib uh, mendengar, oke, okay, kalau seperti itu. Ternyata Abraha ini sebelum masuk ke kota Mekah udah ngerampas hartanya menuju kota Mekah, Pak Bu. Sempat 200 ekor untanya Abdul Mutthalib itu dibunuh sama mereka, diambilah disita itu sita adalah, di sita. terkena ketika Abdul Muthalib mendapatkan kabar hartanya coba bu, 200 onta niku ku, tatah nombor, oke, kalau onta belum bisa dua 200 kambing besar ombo dua 200 sapi kira-kira kalau kehilangan dari sapi nyerang, nombor, marah ombo marah onta itu lebih tinggi daripada sapi harganya satu orang yang murah banget, lah ya. Tiga puluh juta, yang bagus, yang bisa 50 juta standarnya. Kalikan 200 berapa, Bu? Kira-kira ya, ngitung juga. sih saya pura-pura ngitung juga. Coba, Pinten 6 miliar ya ya, miliaran Coba 6 miliar kayaknya tiga, tiga, tiga, 30, lah ya, 30 juta satunya 30 kali 20 3 kali 2 6 600 600 juta enggak 30 ribu kali 200 berapa pak penasaran saya jadinya masuk kisah gitu masuk kita terbuka cepat ya sebentar saya penasaran soalnya betul 6 6 miliar kalau harga satunya itu 30 juta nah, kalau 50 juta kelikan saja akhirnya lanjut Bu sedikit, sedikit ya ini lanjut Taip. setelah Abdul Muntalib tahu kalau 200 untanya 6 miliar tadi udah hilang dan dia juga tahu niat maksud Abraha ke Mekah itu pengen menghancurkan Ka'bah apa yang dilakukan Pak Bu dia bilang, hantarkan saya ke Abraha diantarkan sama apa namanya, ajudannya ke Abraha, Abraha ini pembesar Quresh mau datang pembesar kota Mekah mau ngomong Abraha ini udah nyiapin jawabannya ini pasti nggak terima nih, kalau ke Abraha mau dihancurin itu kan, nggak mungkin terima udah, saya masuk Abdul Muttalib itu, bu orangnya tak belum ngomong, itu udah beribawa ganteng duduknya itu oh banyak berbabat orang terus langsung segan. Abraha sampai takluk hatinya. Ketika Abraha lagi duduk itu kan di sananya ada Abdul Mutalib. Langsung dia turun dari singgasanaannya, duduknya sini ke sana. Gabriel duduk, duduk, duduk. duduk di atasnya karena saking berwibawanya Abdul Mutalib. Oke, mau ngapain nanti Itu Abdul Abraha ngomong gitu. Mau ngapain kamu? Abraha. Abdul Mutalib udah tahu tujuan Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Dia datang ke Abraham. Dia ngomong kayak gini, "Hai hey Abraham, dua ratus ontas saya sudah lenyap. Tolong kembalikan. Itu hartaku itu. Itu tok ngomongnya, nggak ada yang lain. Abraham ini kaget. Ente ini aneh ya. Saya datang ke sini itu untuk menghancurkan Kaabah loh. Kaabah. Ente nggak nyinggung sama sekali." Gak menanggapi sama sekali kayak biasa bayi itu kan tenang-tenang aja <tik> alhamdulillah ya ramadhan malah ente naki dua ratus lucu gitu kaabanya nggak di kubris padahal itu sebuah yang sesuatu yang sangat luar biasa sangat istimewa bagi kalian apa kata Abdul, Abdul? ini orang cerdas pak bu dia bilang gini Abraha Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya tanya 200 onta saya. Karena 200 onta yang lenyap tadi, itu pemiliknya itu saya. Saya yang memiliki. Maka saya berat dong untuk menjaga. Sementara Ka'bah yang miliki siapa? Allah. Pasti Allah nggak akan meninggalkan itu. Wey, keren banget kan? Nah, maka dia mengatakan, kita nggak sanggup merangi kalian. Tapi udah monggo antara jenengan, ente, sama Allah dah, terserah monggo langsung Abraha terkaget dengan jawaban itu langsung, yudah, kasih 200 untanya, al pergi lagi dia mengumpulkan orang Quraisy, orang Quraisy, ayo, Abraha sama bala tentaranya mau ke sini nih, hati-hati, kita yuk kita mungsi bareng-bareng ke bukit ke pegunungan. biar kita nggak kena bala, tenta, bala bencananya ah, karena bahaya nih karena orang-orang Mekah itu waktu itu waduh ini pasti kita udah akhir hidup kita di sekarang nih Bu, gajah semuanya tank tank semuanya datang situ itu biasa kita akhirnya setelah itu uh, mereka ngungsi Abrah ini singkat ceritanya langsung mau naik kendaraan gajahnya semua dikerahkan ayo kita ke Kaabah kita menghancurkan pas dia mau naikin gajahnya tiba-tiba Bu gajah ini semuanya kendaraannya semuanya kita sekarang tuh motor lah ya, mobil. Setelah di starter mau jalan ke arah ke semua Semuanya itu mogok. Gajinya duduk aja, nggak mau berdiri. Dipecut, dipecut, gak mau, nggak mau. Terus pas diarahkan ke arah yang lain, ke timurnya, ke baratnya, langsung lari. Apalagi diarahkan ke Kota Yaman, ke rumahnya, langsung lari cepat banget. Terus pas dibalik lagi ke apa? Duduk lagi, mogok lagi. Begitu terus, sampai tiba-tiba datanglah berbondong-bondong seperti layangan-layangan burung ababil Burung itu, kalau datang kan berbondong-bondong, ibu nggih burung itu, eh, burung ternyata burung itu membawa setiap burung tiga batu. Batu ini seperti kerikil kecil, satu di apa di paruhnya, yang satu di ceker sebelah kanannya yang satu di ceker sebelah kirinya bawah tiga tiga kerikil ini yang kecil ini ternyata dia berasal dari neraka jahannam yang sudah dibakar sejak lama di jahenam, panasnya bagaimana di Dan undana namanya itu ini untuk fulan untuk fulan itu burung-burung ini membawa batu satu burungnya dapat tiga itu kan banyak sekali mereka membawa berbondong-bondong jatuhkan batu itu tidaklah batu tersebut menimpa Bala tentaranya pruha kecuali mereka binasa semuanya. Ya langsung dalam riwayat ya, kata ulama. Jadi kalau kena bu, hamun tenggi. Kalau kena satu batunya langsung tembus sampai dubur. Luar biasa. Dan nggak ada satupun yang nggak binasa kenapa batu itu. Kecuali satu, satu tentara masih hidup. Dia masih, baru udah kena, tapi masih. Ada kesempatan masih bisa bernafas, dia langsung pergi ke Yaman. Untuk apa? Untuk memberikan kabar kepada kaumnya tentang kondisi mereka di Ka'bah atau di Mekah. Sampai di Yaman, wanita kena batu tersebut sampai nalugu, sampai di kota Sanaa, ibu kotanya Yaman. Apa kaumnya tentang apa yang terjadi? Setelah mengabari, dia pun mati karena dadanya terbelah, hatinya juga terbelah. Nah, untuk maka semua orang yang punya makar keburukan menghancurkan syiar-syiar Allah pasti. Di, bisa dipastikan Dia pasti akan binasa Kalau tidak adanya pasti di akhirat Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan ini sebagai beroh pelajaran bagi kita Sehingga kita berusaha Menjadi penolong-penolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan gajah ini Prajurit gajah ini Peristiwa yang luar biasa ini Menjadi peristiwa yang sangat bersejarah Di dunia Arab Bahkan orang-orang, Rasulullah s.a.w. diantaranya, yang lahir pada saat, -saat itu, dikatakan laur pada tahun Gajah. Ini kisahnya. Kayak sekarang, siapa yang lahir tahun 2019-2020, maka lahir tahun Corona. Nah, ilahi <Saski> at-taufiq wal-hidayah, nakhtatim subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka watu Thumma assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abar azan